Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat siang kawan-kawan guru di seluruh penjuru Nusantara Pada pagi hari ini saya akan berbagi informasi tentang Kabar terbaru jadwal pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 2 Bapak Ibu Kabar ini kami kutip dari web gurukita.com Bapak Ibu namun sebelum Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami silakan tekan tombol subscribe, like, dan komen terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu, para peserta tes P3K Guru tahap 2 heboh dengan informasi jadwal pengumuman diundur tanggal 18-19 Desember informasi tersebut cepat di media sosial walaupun belum diketahui sumbernya Sekretaris Jenderal Guru dan Tenaga Kemeng Kemendikbudristek Ristek Nunuk Suryani membantah adanya pengunduran jadwal pengumuman kelulusan PPK tahap 2. Enggak benar itu. Informasi itu bukan dari saya, kata Nunuk kepada jpnn.com pada hari Rabu 15 bulan Desember. Dia menegaskan pihaknya belum membuat pengumuman jadwal diundur Kalaupun ada perubahan jadwal, pasti akan diumumkan di kanal resmi Kemendikbud Ristek. Nono pun meminta para peserta tes P3K guru tahap 2, baik honorer, swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru PPG, tidak mempercayai berita yang sumbernya tidak jelas. Saya tegaskan lagi, Jadwalnya masih tetap sama, ini kata Nunu, yaitu tanggal 16 Desember Oke. tahun 2021. Pengumuman di portal guru p3k.kemendibut.go.id dan di SSCASN BKN ucapnya Nunu. Dia menghimbau para peserta untuk memantau portal guru p3k.kemendibut.go.id semua informasi akan disampaikan di situ. Sementara di kalangan guru honorer sudah panik. Dudi Abdullah, guru honorer K2 asal Kabupaten Garut, mengaku mendapatkan informasi dari grup WhatsApp. Dia juga kaget karena setelah cek di portal guru p 3 kkemdikbudgoid .co dan SSCASN BKN tidak ada soal jadwal diundur. Ini karena kami penasaran ingin melihat hasilnya, makanya informasi kayak itu sambung menyambung, ucap Dudi. Sumber jpnn.com, untuk lebih jelasnya silakan Sobat Guru bisa download pengumuman resminya di bawah ini. Demikian informasi tentang kabar terbaru tentang jadwal pengumuman kelulusan P3K Guru Tahap 2, semoga dapat bermanfaat. Untuk calon pendaftar dan admin juga mendoakan Semoga sahabat guru semua bisa lulus tes seleksi tersebut Terima kasih Bapak Ibu Itu tadi informasi terbaru tentang jadwal pengumuman kelulusan P3K Kesimpulannya sampai saat ini belum ada info resmi, Bapak Ibu Tentang diundurnya pengumuman ini Oleh karena itu mari kita tunggu sampai nanti malam Semoga Bapak Ibu yang sudah berdebar-debar hatinya Menunggu informasi diberi kelulusan semua Terima kasih, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh